Detik merangkak, menit menjemput putaran waktu. Yesusku bergumul dalam kesepian. Yesusku berpeluh darah tentang cawan. Ya, cawan yang berisi duka, cawan yang berisi pilu, Cawan yang berisi tangis Cawan yang berisi derita Tentang cawan yang harus diminumnya Dalam kemanusiaannya Mungkinkah cawan itu diambil darinya Tidak Ini tentang kehendak Bapaknya cawan itu diminum Oh Yesus cawan dunia itu pada akhirnya membawa keselamatan bagi dunia Jemaat yang terkasih, hari ini kita tiba di minggu sengsara keempat. Mari kita berhening diri dalam kebaktian ini, merenungkan Yesus Kristus yang menderita untuk selamat kita. Kebaktian saat ini dipimpin oleh pendeta Reni H. C. H. Lesik Suek, karena itu jemaat sekalian mari kita berdiri dan memuliakan dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, nats yang membimbing kita terambil dari Markus pasal 14 ayat 36 puluh Demikian bunyinya, katanya, ya aba, ya bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Getsemani Yesus berkata Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Karena kedagingan kita Seringkali kita terjatuh dalam berbagai pencobaan Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering berdoa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Namun, kami sering tergoda untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu Ya Tuhan kami sering berdoa Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendak kami Namun betapa sering kami kecewa dan marah atas kehendak Tuhan yang jadi atas kami Dan tidak sesuai kehendak kami Ya Tuhan sering kami berdoa Ajarlah kami menjadi penyembuh di tengah dunia penuh derita Namun sering kami enggan membalut luka sesama kami Ya Tuhan sering kami berdoa Ampunilah kesalahan kami Namun betapa sering kami enggan mengampuni kesalahan sesama kami Kami lemah ya Tuhan Kasihanilah kami dan hapuskanlah aib dosa kami. Amin. Berita anugerah Bagi mereka yang penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 32 Ayat 1 dan 2, ayat 6 dan 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Saudara-saudaraku sekalian Saya jemput berdiri Untuk kita bersama-sama bermazmur kepada Allah Menurut Masmur Fasal 86 Ayat 1 sampai dengan Ayatnya yang ke 7 Secara berbalasan Sendengkanlah telingamu Ya Tuhan Jawablah aku Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya Tuhan. Engkau adalah alaku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu aku bersuruh sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku, aku, aku. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikan suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kaki kita. Firman ini menuntun kita untuk berefleksi. Mengapa Yesus harus meminum cawan kesengsaraan itu? Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau membaca firman-Mu. Mari Tuhan melawat setiap kami dan biarlah kami boleh hidup menurut kebenaran FirmanMu dalam tuntunan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 32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 Ambillah cawan ini dari padaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, Melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau?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 Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan Dan yang memeliharanya, Hosiana Hosiana, Hosiana, Hosiana Papa, Ibu, Saudara-saudara Jemaat Tuhan baik yang sedang beribadah di dalam gedung kebaktian maupun bapak ibu saudara-saudara yang sedang beribadah di rumah ataupun di tempat yang lain Hari ini kita telah memasuki masa raya Tuhan Yesus yang keempat dan bacaan yang disediakan oleh Majelis Sinode. Berbicara tentang doa Yesus di Taman Getsemani Satu-satunya sumber kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup Adalah berdoa Seorang reformator yang sangat terkenal Pernah mengatakan bahwa Menjadi orang Kristen tanpa berdoa Bagaikan orang yang hidup tanpa nafas Atau dengan kata lain Hidupnya telah putus dengan Tuhan Mengapa kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Kapan kita berdoa? Siapa yang berdoa? Dengan siapa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa? Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini kadang membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Dari doa Tuhan Yesus, kita belajar banyak hal. Bagaimana pergumulan berat yang dialami oleh Yesus. Untuk menentukan hidup dan mati antara kehendak Bapa dan kehendak Anak, mungkin kita juga pernah mengalami pergumulan berat. Bisa itu sakit, penyakit, tantangan, pergumulan-pergumulan lain yang hampir mengorbankan jiwa kita. Tapi kita bisa sembuh, kita bisa mendapatkan jalan keluar karena kekuatan doa kita. Doa menentukan pilihan yang tepat untuk kehidupan keselamatan umat manusia. Untuk itu maka doa sangat penting dalam memberikan kepada kita keteguhan dan keyakinan dalam Menentukan sebuah pilihan Apalagi Yang penuh resiko Menyangkut nyawa manusia Untuk itu Maka melalui bacaan kita pada saat ini Ada beberapa hal yang dapat saya angkat Dari bacaan yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Sinode Pada Masa Raya Sengsara Tuhan Yesus yang keempat Hal-hal itu antara lain Tempat doa Tempat yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah taman Yang disebut dengan Taman Getsemani Yang artinya tempat pemerasan minyak saitun Karena di sekitar taman ini Banyak ditumbuhi oleh Pohon-pohon saitun Rupanya kedatangan Yesus Dan para murid Selalu datang ke taman ini Untuk berdoa Sehingga Dengan mudah Yudas bisa Menemui Yesus Taman ini letaknya di atas bukit Dekat kota Yerusalem kalau kita pergi ke taman, biasanya kita pergi untuk bersenang-senang dengan teman, dengan keluarga. Tapi bukan untuk itu, kedatangan Yesus dan murid-muridnya pada malam sesudah perayaan perjamuan bersama-sama dengan semua murid. Mereka datang dengan tujuan yang lain Yaitu untuk berdoa Waktu doa Tuhan Yesus memilih waktu doa pada malam hari Mungkin doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pada tengah malam Agar supaya keadaan di sekitar itu sepi Tenang dari berbagai kesibukan dari berbagai hiruk pikuk tanpa ada orang yang mengganggu sehingga dalam ketenangan itu Tuhan Yesus dapat berdoa dengan kesungguhan teman doa Tuhan Yesus memilih orang-orang dekatnya untuk menemaninya dia berharap teman-teman dekat ini dapat menemaninya, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidur secara fisik. Mereka begitu dekat dengan Yesus, tapi secara batin mereka sangat jauh. Mengapa Yesus membawa teman untuk berdoa bersama? Karena dia tahu bahwa ini pergumulan yang sangat berat, memilih antara keinginan daging dan ketaatan kepada kehendak Bapa di sorga. Yesus bergumul dengan sangat hebat, namun para murid sudah menyerah sebelum berjuang. Kekalahan para murid sangat telak. Sehingga mereka tertidur sampai tiga kali Padahal Yesus membutuhkan dukungan mereka Terhadap pergumulan yang sedang dialami oleh Yesus Yesus berdoa Walaupun bersama tiga teman Namun Yesus pergi berdoa sendiri Yesus tidak melibatkan mereka Tuhan Yesus berdoa dengan sikap doa merebahkan tubuhnya ke tanah. Pertanda penyerahan diri yang total. Kepada Tuhan. Ada rasa takut, gentar, serta gelisah. Sampai peluhnya jatuh bagaikan titik-titik darah. Dalam bacaan kita Markus tidak menyebutkan itu, tetapi dalam Injil-Injil yang lain menyebutkan itu. Dalam tradisi Yahudi, berdoa sambil merebahkan diri ke tanah, menunjukkan kondisi beratnya penderitaan yang dialami. Yesus berdoa sampai tiga kali dengan doa yang sama. Kepada Bapa di sorga Dalam mengemban tugas sebagai Mesias Taman Gecemani menjadi saksi bagaimana situasi dan keadaan Yesus pada saat itu Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Baik yang beribadah di dalam gedung kebaktian Maupun yang berada di rumah-rumah tangga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 Yesus memohon agar cawan itu diambil daripadanya, dan ini bukan perkara yang mustahil bagi Allah. Allah, Bapa di sorga, dapat melakukan itu, tetapi Bapa di sorga tidak melakukan itu. Cawan itu adalah hukuman Allah atas dosa manusia yang harus ditanggung oleh Yesus. Alangkah beratnya cawan itu. Namun Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia berkata, tetapi janganlah apa yang ku melainkan apa yang kau kehendaki. Di akhir dari pergumulan Yesus, dia menemukan keteguhan hati untuk menempuh jalan via dolorosa. Dukungan para murid tidak diperlukan lagi dan hal itu nyata sejak awal. Dengan tenang dia membiarkan mereka tidur dan ketika saatnya tiba, Ia sendiri membangunkan mereka dan Yesus siap menyambut mereka yang akan datang menangkapnya. Dan pada akhirnya seluruh kisah di Taman Getsemani terbukti dengan jelas bahwa Yesus bergumul seorang diri. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Sehingga keberhasilan di Taman Getsemani adalah miliknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang punya andil dalam kemenangan. Bapak ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa adalah saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita membawa semua pergumulan, kita kepadanya. Kita berserah dalam kerendahan hati. Kita memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita juga harus tahu tempat di mana kita berdoa. Supaya kita tenang. Supaya kita bisa berkonsentrasi. Alkitab dengan jelas mengatakan. Jika engkau berdoa. Masuklah dalam kamar. Tutuplah pintu. Dan berdoalah. Kepada Bapamu yang di sorga Yesus lagi mengatakan Bahwa rumahku adalah rumah doa Lukas 19 Ayat 46 Kapan kita berdoa Bisa setiap waktu Kepada siapa tujuan doa kita Tentu kepada Tuhan Allah, Bapa kita, Dia Allah yang hidup. Maha Mendengar dan Maha Menjawab doa kita seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Lagi pula, dalam doa kita jangan terlalu panjang, berbelit-belit. Katakan saja apa yang sedang kita gumuli. Apa persoalan kita Dalam pergumulan Tentu kita ingin ada orang lain Bersama dengan kita Entah itu sahabat Teman Sobat dekat kita Akan tetapi Kadang-kadang Mereka Tidak dapat menolong kita Ada sahabat yang setia Mendampingi kita Ada yang pergi tinggalkan kita Bahkan ada sahabat yang menjadi musuh kita Tapi Ada sahabat, ada kawan Yang setia Siapa itu? Yesus Sobat yang setia Dia tidak akan meninggalkan kita Seorang sahabat, seorang saudara menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kadang dalam doa kita sepertinya kita memaksa Tuhan dengan keinginan dan harapan-harapan kita supaya Tuhan segera menjawab doa kita. Dalam waktu yang singkat dan seturut dengan kehendak kita. Hendaklah kita berdoa dengan penuh penyerahan diri, tekun dan ucapan syukur kepada Tuhan dengan tak jemu-jemu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Doa Yesus di Taman Getsemani mengingatkan kita semua Betapa singkat, padat dan jelasnya doa Yesus Ada hal yang diperingatkan oleh Yesus kepada murid-murid Dan juga kepada kita semua Agar supaya berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh dalam dosa roh penurut tetapi daging lemah kita sungguh menyadari bahwa keinginan daging sangat kuat kita sering jatuh dalam dosa karena keinginan kedagingan kita spiritualitas doa Yesus mengajar kita semua untuk bersedia dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Serta tunduk dalam iman pada kehendak dan rancangan Allah. Walaupun kita harus menjalani kehidupan dengan begitu banyak kesukaran-kesukaran. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Demikian aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus.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 Oh, Setelah memberikan segalanya untuk kita hidupnya diserahkan untuk kehidupan kita dengan meminum cawan sengsara marilah kita juga memberi persembahan kita kepadanya dan biarlah itu keluar dari hati yang mau dan rela bersyukur kepadanya, marilah kita berdoa Bapa kami yang ada di surga Bapak pemilik segalanya saat ini kami membawa persembahan syukur ke dalam hadiratmu. Sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat yang kami peroleh. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Supaya baginya pelayanan gerejamu di muka bumi ini tetap terlaksana. Dan membawa kemuliaan bagi namamu. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami dalam sepanjang kebaktian kami pada saat ini. Di akhir dari kebaktian kami, kami boleh datang menghampiri HadiratMu yang kudus. Kami membawa akan pergumulan-pergumulan kehidupan kami, ungkapan-ungkapan syukur kami kepadaMu ya Bapa. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan berbagai tugas dan pelayanan yang akan kami kerjakan. Baik kami yang bekerja di kantor Di rumah Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami Di sekolah Tuhan kami mohon penyertaanmu bagi kami Kami juga terus berdoa Bagi kegiatan pelayanan kami di minggu yang baru ini Mulai dari tingkat sinode klasis dan jemaat Jemaat Teristimewa kami di jemaat Hore Perlumnas Dalam kegiatan pelayanan kami di minggu yang baru ini Tuhan memberkati menyertai kami semua Sebagai pendeta, penatua, diaken, kelompok-kelompok kategorial, fungsional Dalam tugas dan pelayanan kami Kami mohon penyertaan Tuhan Sebagaimana Tuhan menyertai kami minggu yang lalu kami yakin dan percaya Tuhan juga menyertai kami di Minggu yang baru ini. Bapa di Surga, lebih daripada itu kami bawa akan rumah tangga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan kasihmu ya Bapa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam Surga. Bersama dengan 48 anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat yang sedang berada dalam keadaan sakit, yang berada dalam masa-masa pemulihan, Baik mereka yang berbaring di rumah sakit Di rumah-rumah tangga mereka sendiri Yang kami sebutkan namanya Tetapi yang tidak kami sebutkan namanya Namun Tuhan tahu Tuhan melihat akan keberadaan mereka Kami berdoa bagi Bapak Inabui Bapak Malelak Bapak Gultong Oma Saingo Dan anak Nardolena Oma Ryu Ibu Mariance Haumahu Bapak Martin Brikmar, Bapak Alex Leba, Tuhan Yesus engkau mendengarkan penderitaan mereka. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan akan tiba sehingga mereka boleh pulih dari penderitaan. Kami berdoa bagi janda, duda, yatim, piatu, para lansia mereka yang memilih hidup sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami terus berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tim medis, tim COVID-19, Bapak di surga, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kasihmu, biarlah hikmat surgawi Tuhan berikan. Dan kami juga percaya bahwa pandemi ini satu saat akan berlalu dari tengah-tengah kami semua.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 Salam Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang dengan sukacita telah bersekutu bersama dalam kebaktian kedua pagi ini. Adapun jumlah kita semua yang hadir dalam kebaktian saat ini sebanyak 93 orang yang terdiri dari 50 laki-laki dan 43 perempuan. Beberapa penegasan dan tambahan warta pelayanan untuk minggu ini. Pertama, Majelis Sinode Gemit mengajak semua anggota Gemit untuk berpuasa selama tujuh minggu masa sengsara Kristus pada setiap hari Jumat, dari tanggal 19 Februari sampai dengan 2 April 2021. Dan dari gereja akan dibunyikan lonceng pada jam 7 pagi, serta pada jam 7 malam sebagai tanda untuk berdoa dan semua anggota keluarga masuk dalam ibadah. Yang kedua, pada setiap hari Minggu jam 9 pagi, kebaktian dilakukan juga dengan penayangan secara live streaming melalui channel YouTube Gereja Horeb Prunas. Sehingga bagi warga cemat yang tidak dapat datang ke gereja, tetap dapat mengikuti kebaktian dengan menggunakan liturgi yang disiapkan gereja dan dibagikan melalui para ketua rayon. Yang ketiga, persembahan kolektor bisa disampaikan juga melalui ATM ataupun mobile banking bank NTT bagi cemat yang tidak dapat mengikuti kebaktian di gedung gereja. Data nomor rekening gereja Horeb serta kontak person Bendahara Gereja secara lengkap dapat dilihat pada Warta Jemaat juga pada tayangan LCD di depan kita. Yang keempat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat Horeb yang membutuhkan pelayanan pastoral. Walaupun dalam masa pandemi ini pendeta tidak bisa berkunjung langsung ke rumah, tapi tetap melayani dan untuk itu warga Jemaat Dapat berkoordinasi dengan Majelis Terahun Setempat Atau langsung menghubungi Ibu Pendeta Reni Lesik suek Dan atau Ibu Pendeta Maria Little Noni Yohanes Melalui HP WA Untuk konseling dan pelayanan doa melalui telepon Dapat dilihat pada jemaat dan tayangan LCD depan Poin kelima, berita duka Seluruh Cemat dan Majelis Cemat Horeb Perunas mengucapkan tur berduka cita atas meninggalnya Bapak Jermi B. Abraham pada hari Selasa 2 Maret 2021 di Jayapura, Papua. Almarhum merupakan anggota dari keluarga Abraham, warga Cemat Raiun Tiga Gugus Dua, dan telah dimakamkan pada hari Kamis. 4 Maret 2021 jam 10 pagi di Jayapura. Bapak-Mama, di depan kita juga ada persembahan ulu hasil satu ikat jagung muda dari keluarga Bapak Osia Spinat, warga Jemaat Rayon 4. Persembahan ulu hasil ini dihargai sebesar delapan puluh Rp80.000. Bagi Bapak Mama yang berminat mengambilnya dapat menghubungi koser atau bendahara di sekretariat di belakang ini. Yang terakhir, Majelis Cemat dan Cemat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Reni Lesig Suek yang memimpin kebaktian saat ini. Bapak Ibu Majelis Cemat Renam yang melayani pagi ini organis dan pemandu lagu. Operator LCD dan sound system, UPP peribadahan dan persekutuan doa, serta tim multimedia yang melaksanakan peliputan live streaming pada pagi hari ini. Kepada tim gugus tugas COVID-19 jemaat Horeb, petugas keamanan, poster, tenaga usaha, dan semua pihak yang telah melayani Tuhan dan jemaat dalam kebaktian saat ini. Demikian warta pelayanan hari ini atas perhatian Bapak Ibu Saudara diusapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam Hai saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri Hai masa ini adalah masa yang sulit Hai pandemi COVID-19 belum berhenti Resesi ekonomi Dan Yang berkepanjangan Mengancam kita Mari kita belajar Dari teladan Yesus Berdoalah dan berjaga-jagalah Dalam segala tantangan Utamakan kehendak Allah Dalam hidup Ingatlah Doa Yesus Janganlah apa yang aku kehendaki, Melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, dalam hidup, rumah tangga, tugas, dan pekerjaanmu sehari-hari dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.